Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nana, how are you today? We hope you are fine and healthy Oke, okay, hari ini kita akan belajar tema 1 subtem pembelajaran 2 Pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat Yuk, kita langsung. lanjut ke materi Gotong Royong Nah, coba lihat gambar di samping ini Warga bergotong royong membersihkan got sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Oke, selanjutnya kita coba lihat gambar di samping ini. Gambar ini ada beberapa percakapan antara masyarakat di lingkungan sekitar rumah Dayu. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Nah, itu adalah percakapan keluarga Dayu dengan warga sekitar. Selanjutnya ada gambar lagi. Mari kita beristirahat sejenak. Oke, dari gambar di atas, di samping ini, Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan gambar tersebut? Selanjutnya, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Ini dia jawabannya. Pengamalan sila ke -1. Dari gambar tadi, kita bisa mengambil Uh, satu pengamalan pancasila sila ke satu yaitu menghargai tetangga yang akan beribadah ke gereja sehingga terlambat untuk mengikuti kerja bakti. Nah kita mempersilahkan tetangga kita yang beragama Kristen untuk beribadah ke gereja terlebih dahulu. Kita tidak boleh uh, menghalang-halangi mereka untuk beribadah sesuai dengan sila ke satu ketuhanan yang maha esa. Kemudian, pengamanan sila kedua adalah saling membantu satu sama lain bergotong royong. Nah, meskipun kerja bakti, namun kita harus tetap memperhatikan kondisi fisik. Seperti kita istirahat sejenak. Tadi kan ada kalimat yang e, mengajak untuk istirahat sejenak. Nah, ini adalah percakapan. Sekarang kita akan membaca teks olahraga bersama. Olahraga bersama warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Oh iya, ini adalah Udin ya yang bercerita ya. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya Tiba di lapangan Sudah banyak anak yang berkumpul Mereka sedang melakukan pemanasan Kami berolahraga dengan kompak Nah itu tadi Teks yang berisi Made menolak ajakan Udin Untuk olahraga bersama dengan sopan Sikap Made dan Udin Menunjukkan kerukunan dan persatuan Nah sekarang coba kita cari Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, tidak membuat keributan, dan hidup rukun berdampingan dengan tetangga. Sekarang coba kita lihat, manakah sikap yang sesuai dengan sila ketiga? Nomor 1, sikap melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama merupakan... Sesuai enggak dengan sila ketiga Pancasila? Kalau sesuai, kita centang di bagian yang sesuai. Oke, selanjutnya. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Sesuai tidak dengan sila ketiga? Tidak ya. Kita harus bergaul dengan tetangga semuanya, enggak hanya yang dekat-dekat saja. Kemudian melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini termasuk pengamalan sila ketiga ya, berarti sesuai. Certa. Selanjutnya, ikut serta dalam kegiatan warga Sesuai ya Dan yang kelima, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri hmm, Sesuai enggak kira-kira? Enggak ya Kita harus tetap uh, menyukai produk-produk dalam negeri Harus bangga dengan produk-produk dalam negeri ya Jadi ini tidak sesuai Berarti kita enggak boleh us Beli barang di luar negeri. Boleh. Tapi ada baiknya jika kita uh, mengutamakan untuk beli barang-barang produksi dari Indonesia sendiri. Nah, tadi Udin mengajak Made untuk olahraga. Tapi Made nggak bisa ya. Sekarang Udin mau pemanasan dulu. Pemanasan ini dilakukan agar tidak kidera saat olahraga dia angkat kakinya satu, kemudian melompat, dan melompat lebih tinggi, kalian bisa mempertekannya di rumah bersama ayah maupun bunda setelah pemanasan Udin bersama teman-teman yang lain bermain pak gunung nah, ternyata teman-teman Udin, perempuan semuanya ini yang main mungkin Udin lagi kemana gitu ya Nah, itu tadi adalah materi di pembelajaran kedua. Terima kasih anak-anak yang sudah melihat video ini sampai selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Jika ada pertanyaan yang uh, perlu jawaban, silakan menghubungi ustazah masing-masing. Demikian dari ustazah, mohon maaf jika ada salah. Don't forget to obey your parents. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.